Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak anak yang berbahagia Pada kesempatan hari ini Saya akan memberi materi Yaitu KD 3.5 KD 3.5 Tentang kedatangan bangsa barat di Indonesia Sebelum saya akan menjelaskan Ya sedikit dengan kedatangan bangsa di Indonesia mari anak-anak kita ajak untuk berdoa dulu semoga kita semua diberi kesehatan ya, dan diberi kemudahan oleh Allah untuk mencari ilmu dan semoga ilmu kita semua menjadi ilmu yang manfaat di dunia dan di akhirat anak-anak yang berbahagia Materi kita ini adalah kedatangan bangsa barat di Indonesia. Itu ada latar belakangnya. Ya. Nah, latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Itu dilatar belakangi oleh peristiwa jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, Di mana Konstantinopel merupakan pusat perdagangan internasional bagi bangsa barat. Selain jatuhnya Konstantinopel, serangkaian penemuan teknologi juga merupakan faktor penting untuk melakukan pelayaran bagi bangsa barat menuju tanah India. Tanah India ini yang dimaksud istilah tanah India adalah Kepulauan Nusantara yaitu Indonesia. Dan juga semangat dan dorongan untuk melanjutkan Perang Salib. Karena orang-orang nasrani pada saat itu e, dendam karena kalah orang salib dengan orang-orang muslim. Ya. Ya. Ya, karena itu orang-orang e, barat tadi mendorong kedatangan bangsa barat itu ke Indonesia. Nah, akibat dari jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Usmani, rempah-rempah yang merupakan salah satu komoditi yang dijual dalam perdagangan tersebut menjadi sulit didapatkan karena akses untuk mendapatkan rempah-rempah yang murah di laut tengah menjadi tertutup sedangkan harga rempah-rempah melambung tinggi di pasaran Eropa ya, karena orang-orang Eropa ya, terutama kota Kostinembel itu Diblokir oleh orang-orang Muslim karena Kalah perang salib tadi Nah tersebut mengakibatkan Keinginan orang Eropa untuk mencari daerah Yang menghasilkan rempah-rempah ke Timur ya nah, upaya tersebut Mendapatkan dukungan dan partisipasi Dari pemerintahan nah, Dari raja Dan ilmuwan Orang, Orang Eropa tadi. Nah, negara-negara yang ingin melakukan petualangan menuju ke daerah timur, diantaranya itu adalah ada Portugis dan Spanyol. Nah, Portugis dan Spanyol itu merupakan pelopor petualang, pelayaran dan penjelajahan Samudra untuk menemukan dunia baru di timur. Dan Portugis juga merupakan pembuka jalan menemukan kepulauan Nusantara, yaitu Indonesia sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Kemudian disusul ada Belanda dan Inggris. Ya, tujuan mereka datang ke Timur tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan perdagangan rempah-rempah. Tetapi juga mempunyai tujuan yang lain. Yaitu apa? Yaitu tujuan imperialisme, kolonisme. Di antaranya dia mempunyai tujuan yaitu God. Mencari kekayaan dan keuntungan. Yang kedua adalah glory. Memburu kejayaan, mencari kekuasaan. Yang ketiga adalah god Menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama Nasroni Yang sering ini adalah tujuannya sering di, di istilahnya adalah yang terkenal dengan G3 atau 3G nah, ini. Nah, Jalur yang dilalui oleh bangsa barat ya, untuk menemukan rempah-rempah adalah dengan menemukan jalur laut jalur laut karena jalur jarak itu hampir semua itu dikuasai oleh orang muslim ya, di blokade nah itu itulah hal eh, itu dikarenakan dengan kapal mereka itu dapat membawa rempah-rempah ataupun barang lainnya dalam jumlah besar ya, selain itu juga adanya peralatan yang mendukung, seperti kompas, diabetes, dan lain-lainnya. Nah, ada pun proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia adalah sebagai berikut. You Negara-negara know? yang melakukan pelayaran Yang pertama adalah negara Spanyol Negara Spanyol Orang-orang ya. nah, Spanyol merupakan pelapor dalam pelayaran dan penjelajahan samudera Untuk menemukan dunia baru nah, Yang dipelapori oleh Christopher Columbus ya yang pertama menemukan benua Amerika, dia membuat teori yaitu bumi bulat itu pada tahun 1492. Setelah berhasil menemukan tempat baru yang dinamakan benua Amerika, rombongan Columbus kembali ke Spanyol untuk melapor keberhasilannya ya. dalam menemukan dunia baru. Nah, mendorong ya perahu-perahu lain untuk melanjutkan penjelajahan ke Samudra Timur dan menemukan daerah-daerah masih rempah ya, daerah daerah rempah. Nah, melalui selat ya, ini mag magelan dan rombongan terus berlayar Meninggalkan samudera Atlantik menuju samudera Pasifik. Setelah sekitar 3 bulan berlayar, Magellan dan Rombongan mendarat di pulau Guam pada tahun 1511. Kemudian melanjutkan perjalanannya dan menemukan kepulauan Pasava Filipina. Pasapa itu dari Filipina, negara Filipina. Yang kemudian menyatakan bahwa daerah tersebut merupakan daerah koloni. Spanyol karena tindakannya itulah Magellan dan rombongan mendapatkan perlawanan dari uh, rakyat Matan dan akhirnya Magellan terbunuh dalam peperangan tersebut. Nah rombongan yang selamat dalam pertemuan tersebut melarikan diri dan kemudian oleh de Elcano nah, dipimpin bergerak ke arah selatan menuju kolonis Maluku di Maluku mereka menemukan kapal memenuhi kapal. Ya. Di Maluku mereka memenuhi kapal dengan rempah-rempah, kemudian kembali ke Spanyol melalui Kanjeng Harapan di Afrika Selatan. Yang kedua, adalah negara Portugis. Berita Columbus berhasil menemukan daerah baru membuat Raja Portugis penasaran dan mengutus pelaut ulung Portugis bernama Vasco de Gama untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudra mencari tanah India. Ya, Vasco de Gama mencari jalan lain agar lebih cepat menuju tanah India. Jadi sebelum Vasco de Gama diperintahkan oleh Raja Portugis, sudah ada pelaut lain yang melakukan pelayaran Yaitu Bartolomus Dias ya. Ia melakukan pelayaran mencari daerah timur Dengan menelusuri pantai barat Afrika Hingga tahun 1498 Karena serangan ombak yang besar Terpaksa Bartolomus Dias Dan rombongan mendarat di ujung selatan benua Afrika ya, Kemudian Tempat tersebut diberi nama Tanjung Harapan Ya, Bertolius dia tidak melanjutkan melainkan, melainkan bertolak kembali ke negaranya Nah pada tahun 1, 1497 Vasco de Gama berangkat dari pelabuhan Lisbon Dan menemui penjelajah meng Mengikuti rute yang telah dilalui oleh Bertolius Bartolomus ya. Atas petunjuk dari pelaut Bangsa Amur Yang telah Ia sewa setelah singgah Di Tanjung Harapan Dan rombongan melanjutkan perjalanan Melalui pantai timur Afrika Kemudian berbilak Ke kanan untuk mengurangi Samudra India Mengaruhi Samudra India Pada tahun 1498 Rombongan Vasco de Gama Ya berhasil mendarat di kalikut dan gua di Pantai Barat India. Di daerah gua mereka bahkan berhasil mendirikan kantor dagang yang dilengkapi dengan benteng. Atas keberhasilannya ini, Vasco de Gama diangkat sebagai penguasa gua oleh Raja Portugis. Nah ini setelah beberapa tahun tinggal di India, mereka menyadari bahwa India bukan daerah penghasil rempah-rempah, karena daerahnya tandus, ya. anak kesal. Karena tersebut dipersiapkan ekspedisi selanjutnya yang dibuat oleh Alfonso de Albuquerque hingga pada tahun 1511 mereka berhasil mendarat di Malaka dan berhasil menguasai perdagangan di wilayah Malaka. Saya Malaka itu daerah eh, apa? Eh, daerah Sumatera. wilayah ya. Di situ dia eh itu di situ. Yang ketiga itu negara Belanda. Ya. Negara Belanda ini juga sama, ya, ingin menguasai dan mencari rempah-rempah ke daerah timur. Orang-orang ya, ya. Belanda mendengar keberhasilan Spanyol dan putus dalam menemukan daerah penghasil rempah-rempah ya, pada tahun 1594. Barents ya, mencoba berlayar ke dunia timur. Namun, Barents... Tidak begitu mengenal median sehingga ia gagal Nantikan perjalanan, karena kapalnya tersebut es Ia berusaha untuk kembali ke negaranya Namun di tengah perjalanan, ia meninggal Pada tahun 1595, pelaut Belanda yang lain yaitu Cornelis de Houtman ya, dan Peter Menemui, memulai pelayaran Cornelis de Houtman mengambil jalur laut yang sudah bisa dilewati pelaut-pelaut Portugis sehingga pada tahun 1596. Ya. ini Cornel de Houtman dan armadanya berhasil mendarat di Kepulauan Santara, yaitu di daerah Banten. Awalnya orang-orang Banten menerima baik Cornelis dan rombongan karena niatnya untuk berdagang. Ya. namun semakin lama mereka semakin memaksakan kehendaknya dan hal ini tidak baik oleh masyarakat Banten ya, karena hal tersebut Cornelis dan rombongan diusir dari Banten dan kembali lagi ke Belanda nah ekspedisi selanjutnya itu dilakukan pada tahun 1598 yang diberikan oleh Van Hicks itu ya, kaj, yaitu, ya. Yang juga mendarat di Banten Van Hemskek bersikap lebih hati-hati Sehingga diterima oleh rakyat Banten lagi Selama ia di Banten Armada-armada yang lain kedatangan ke Indonesia ada berada ke arah timur Dan sehingga di Tuban Kemudian di Maluku Di bawah Jakob Van ya, Mereka sampai di Maluku pada tahun 1599 ya. Pelayaran dan perdagangan orang Belanda di Maluku mendapatkan keuntungan yang berlipat sehingga banyak kapal-kapal yang datang ya, berlayar menuju Maluku. Ya, selanjutnya itu negara Inggris, negara Inggris. Setelah Portugis berhasil menemukan Kepulauan Maluku, perdagangan rempah-rempah semakin meluas dalam waktu singkat. Singkat. Lisan ya, berhasil menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa. Dalam keadaan ini, Inggris mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi. Karena rempah-rempah secara bebas dan relatif murah di Lisabon. Tapi karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis, maka Inggris semakin sulit mendapatkan rempah-rempah di pasar Lisbon. Oleh karena itu, mereka mulai mencari rempah-rempah ke daerah Timur sendiri. Pelayaran pun dimulai hingga pada akhirnya pada tahun 1600, mereka tinggal di India dan mendirikan kongsi dagang yang dinama East uh, India Company, yang bisa singkat adalah EIC ya. Dari India mereka melanjutkan perjalanan dan mendarat di kepulauan Santara Pada tahun 1611 Inggris dapat memulai menguasai tanah India atau tanah Indonesia. Nah faktor yang menyebabkan Indonesia mudah dijajah adalah apa? Yang pertama. Masyarakat Indonesia yang cenderung ramah dan terbuka terhadap kedatangan orang-orang Barat, karena Indonesia memang terkenal dengan keramahannya. Yang kedua, adanya politik adu domba yang dilakukan oleh pihak asing, ya, adu domba, untuk memecah belah. Yang ketiga adalah... Rendahnya kualitas sumber daya manusia pada saat itu. Karena pada saat itu, sumber daya manusia itu tidak seperti sekarang. Ya. Nah ini e, diantara segumit sekilas ya, peristiwa orang-orang Eropa, Barat, masuk ke Indonesia. Sahwa nanti akan saya lanjutkan lagi materi yang akan datang, ya, selanjutnya itu ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh